Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat akun YouTube terbaru ya Langsung saja kalian masuk pada setting HP kalian teman-teman lalu cari di sana tulisannya yang namanya Google Oke kalian masuk kalian paling atas kalian klik tambahkan akun lain bawah oke okay, loading sebentar oke okay, klik buatkan akun lalu di sini kalian disuruh memilih dua pilihannya untuk diri sendiri untuk mengelola bisnis saya oke okay, saya sarankan untuk mengelola bisnis saya berikutnya okay, di sini kalian disuruh membuat nama depan dan nama belakang opsi untuk gmail baru kalian ya Sini aku buat subscribe guys saja oke okay. setelah itu kalian disuruh memasukkan tanggal, bulan tahun serta gender ya teman-teman berikutnya oke okay. tahap selanjutnya kalian akan disuruh membuat nama gmail kalian yang telah kalian buat tadi ya kita buat saja ini subscribe gas satu kg sandinya terserah kalian saja ya teman-teman aku buatnya seperti ini saja Saya sarankan kalau kalian buat sandi Google jangan terlalu yang mudah yang diingat saja ya teman-teman agar -teman. kalian tidak kayak mencari kata sandi atau lopot suatu saat Google kalian oke kalian tambahkan nomor HP kalian oke memperkasih tunggu sebentar. ya saya ikut Oke okay, berikutnya Oke okay, klik saya setuju Oke okay. kita tunggu sebentar ya teman-teman Oke okay, setelah kalian prosesnya telah selesai seperti ini langsung saja kalian keluar dari setting google ini ya teman-teman ya oke kalian langsung saja kalian masuk pada aplikasi youtube youtube kalian Oke langsung saja kalian klik yang paling pojok kanan atas yang gambar bulat itu pojok oke okay. itu nama kunci email kalian kalian klik tanda panah sebelah kanan oke okay. lalu akan muncul beberapa pilihan akun tapi ya, yang ada di hp kalian ya lalu kalian klik yang paling bawah itu, itu google yang kita buat tadi setelah itu kalian klik lagi akun gmailnya lalu kalian klik channel anda ya teman-teman saya sarankan ganti foto akun gmail kalian ya teman-teman agar kalian mudah mengenalinya setelah itu kalian klik langsung saja kalian klik yang namanya buat channel Otomatis, channel YouTube kalian telah selesai ya, teman-teman. Kalian buat oke. Sekian tutorialnya, terima kasih.